Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mr. nubadi e Kali ini Saya menggunakan N9 Pro Untuk melakukan perjalanan PP Malang Lawang Posisi malangnya itu Di daerah Telukumas Nah Menggunakan N9 Pro Dengan kondisi baterai sekitar 90 95% ya video saya percepat ya agar bisa cepat sampai tujuan ada dua titik ya pertama di daerah peloso ambil brosur nah ini GPS rute perjalanan saya dari rumah saya daerah Telokomas Rute pertama itu ke percetakan Raja di daerah Karangploso di jalan Balai Desa Kepuharjo. Ini perjalanan sekitar 38 menit ya, tapi real di perjalanan sekitar 50 menitan, soalnya speednya nggak terlalu cepet-cepet ya. Di speedometer itu tertera 40 km tapi real lewat GPS itu sekitar 30 km/jam. per jam. Di sini kita juga bertemu dengan S9 Pro warna merah ya dipercetakan Raja ini. Lanjut lagi dari Percetakan Ten Raja. Mari kita lanjut lagi perjalanan kita ke daerah Lawang. Kita lewat Karangploso nanti ketemu di perempatan tol Singosari belok kiri. Setelah itu ntar lurus saja sampai Lawang, ya kan? Enak lurus saja, nggak ada belok-belok naik turunnya nggak ada. Nah kelebihannya motor listrik itu apa? Kelebihannya motor listrik itu irit, super irit. Saya sendiri sebagai driver Shopee Food, biasanya sehari itu sekitar 60 sampai 70 kilo itu menghabiskan buat bensin itu sekitar 15.000. Saya pakai motor listrik ini seharian itu sekitar 60 kilo ya. Itu habis Buat ngecas saja sekitar rp rupiah nggak sampai Rp10.000 ya. Jadi, uang bensin biasanya itu yang rp bisa buat tabungan, buat manajemen baterai ntar. Kalau baterainya kena apa atau sudah waktunya ganti, kan tinggal ganti gitu loh. Nah, ini kita sudah di daerah Lawang ya, sudah sampai Lawang kita mau ke toko motor listrik nobody e-bike di daerah lawang di daerah dinoyo juga ada cabangnya ya monggo bisa mampir jika berminat nanti bisa hubungi nomor di deskripsi ya nah setelah sampai lawang ini perjalanan pulang ya Perjalanan pulang dari Lawang di daerah sekitar Pasar Lawang situ, kita pulang keadaan cuacanya sedang mendung tadi hujan deras. Sekarang sudah sedikit terang ya, tapi di daerah Singosari rupanya hujan masih hujan, masih hujan deras. ini HP saya plastikin ya mohon maaf kalau kameranya sedikit buram lah ini saya daerah sini udah hujan terus ini nah, udah mulai hujan terus tapi di daerah depan sana mulai terang lagi sebagian hujan sebagian enggak ya enggak rata lah ini sudah sedikit terang daripada yang tadi hujannya terus banget tadi ya maaf kalau kameranya sedikit buram ya teman-teman voltasnya di sekitar 7 72 volt. Kalau N9 Pro ini ya kita pakai sekitar tegas terus tanpa berhenti sekitar 30 kilo ya. Itu jalannya lama-lama lemot, lemot di sekitar 30 kiloan. Itu berhenti dulu ya sekitar 15 menit menstabilkan baterai setelah itu kita lanjut lagi. Karena ciri khasnya SLA kan seperti itu Setelah didiamkan nanti kembali lagi voltasenya Terus kita pakai lagi Ya gak apa-apa hitung-hitung Mendinginkan dinamo ya BLDC-nya Biar dingin enggak terlalu panas Saran saya kalau berkendara jauh itu jangan di siang hari Karena apa Resiko Membuat panas BLDC dan baterai ya Ini sudah sampai di perempatan tol Singosari ya. Saya ambil jalur lurus ya. Enggak belok ke Karangploso karena di jalannya daerah Karangploso kan jalan rayanya kurang bagus, kontur jalannya sekit banyak berlubangnya. Saya lewat Arjosari, Blembing, setelah itu daerah Sukarnowata, Dinoyo, baru Telokomas besok-besok saya buatkan perjalanan dari tempat saya ya daerah lokomas ke para layang batu ya tapi nanti berhenti di daerah batu sebentar buat ngecas jaga-jaga kalau nanti baterainya sekurang cukup untuk pulangnya ya mungkin saya perjalanan dari tempat saya ke daerah Batu itu sekitar ada 13 kilo ya kan 13 kilo itu seandainya tanjakan kan ya lumayan ya menguras baterai soalnya sebagian banyak orang kan sedikit ragu tentang motor listrik ya Apa bener kuat sih motor listrik itu buat tanjakan bla bla bla bla bla gitu kan banyak kan yang berkomentar miring belum mencoba kendaraan listrik kan nah dengan adanya video saya mungkin bisa membantu teman-teman Oh ya ternyata motor listrik itu bisa mampu soalnya kemarin juga itu saya bawa istri sama anak-anak dari telokomas ke batu itu Alhamdulillah aman-aman aja ya speed 1212 12, enggak enggak sampai speed 3 ya karena menjaga baterai ya buat pulangnya juga kemarin itu naik ke sana itu habis baterai itu sekitar 50% terus balik pulang pulangnya enak kita enggak usah pakai gas gas tinggal gelundung saja kan dari atas ke bawah sisa baterai kemarin itu sekitar 40% 30% an ya ya lumayan lah masih sisa banyak sebenarnya tapi ya kalau goncengan sama anak istri naik kan juga menguras kan, beban itu sekitar 100 ya 150 140an buat naik sekitar jarak 13 kilo kan terus turunnya juga 13 kilo total sekitar ada ya 30 40 kiloan. Nah, ini saya sudah sampai di daerah Dinoyo ya. Sudah sampai rumah juga ini masuk di Gang Keloko Indah. Kalau ingin melakukan pencatatan perjalanan bisa pakai aplikasi Fuel Terus tekan catat perjalanan otomatis nanti muncul di notifikasi itu langsung otomatis jalan sendiri ya Nah ini tampilan notifikasinya sudah 19,36 kilo Nah ini kembali lagi ada eliminasi perjalanan ini kemarin-kemarin itu ya Nah ini perjalanan yang hari ini sekitar 19,36 kilo perjalanan sekitar satu jam ini ada grafis ketinggian kecepatan kecepatan waktu rata-rata juga ada ya ini GPS nya sesuai kita perjalanannya akurat banget tidak ditarik lurus tidak seperti aplikasi yang lainnya video sampai sini saja jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like comment dan subscribe jika mau membeli unit yang ada di video ini, bisa hubungi nomor di bawah ya. Saya cantumkan nomor di deskripsi. Mungkin putus sepeda motor listrik, motor listrik bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.